Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Ngaos Ngaji obrolan Zaman sekarang Yang dirahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kembali bersama saya Hasan Mawardi Kita akan Berbincang Berdiskusi Tentang satu sifat Yang Sangat negatif Yang sangat buruk Kalau kita pertahankan yaitu tentang rasa malas. Senemikian buruknya sifat yang ingin, yang akan kita bahas ini, ada sebuah doa yang diajarkan, Allahumma inni a'udzubika minal kasali, Wal Jubni, Wal Buhli dan seterusnya. Sehebat apapun seseorang, ketika si malas ini menghampirinya, maka semuanya akan berantakan, ya. Semu, sebuah rencana yang sudah disusun sedemikian rupa, serapi mungkin, ya. Plan A, Plan B, tapi ketika malas itu datang, semuanya akan kacau, ya. Nah, kenapa seseorang atau kita, ya teman-teman, sahabat Ngaos, mengalami rasa malas ini? Kira-kira ya. mungkin eh, bisa eh, kapan terakhir rasa malas ini menghampiri diri kita? ya Istilah yang lainnya mungkin bad mood atau apa ya, mati gaya atau apa istilah-istilah yang lain yang intinya adalah Anda merasa tidak me, tidak ada semangat untuk melakukan sesuatu. Ya. Itu yang dimaksud dengan malas, ya. Mau beranjak tidak semangat, ya. Mau melakukan sesuatu tidak semangat. Kenapa ini bisa terjadi pada diri seseorang? Nah, mari kita bincangkan ya. Sejauh yang saya ketahui dan tentu termasuk saya ya, juga mengalami ya, rasa malas itu kadang-kadang ya. Maka yang saya lakukan untuk untuk menghilangkan rasa malas ini selain berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala inizuwika Minal kasali ya Allah aku berlindung kepadamu dari sifat malas ya uh, yang saya lakukan adalah mencari apa yang manfaat yang bisa saya peroleh dari sesuatu yang akan kita lakukan jadi Sebelum Anda melakukan sesuatu, yang perlu dilakukan terlebih dahulu adalah mengetahui apa manfaat sesuatu itu bagi saya. Dalam dunia pendidikan biasa dikenal dengan istilah ambak ya, apa manfaat bagiku? Saya bekerja ya. Apa sih manfaat bagiku? Ketika seseorang tidak mengetahui manfaatnya apa? Jadi pergi seperti orang seperti orang e, misalnya bekerja tapi tidak tahu dia digaji atau tidak, dikasih salarinya berapa, belum jelas ya, belum ada kontrak. E, maka dia akan terjadi kebingungan ya. Dan akhirnya timbul rasa malas ya. Karena tidak ada kejelasan tujuan, tidak ada kejelasan target. Nah, Anda supaya eh, tidak didatangi rasa malas ini, supaya motivasi Anda tetap stabil, tetap tinggi, maka tetapkan tujuan dari pekerjaan Anda. Anda harus mengetahui manfaat apa yang Anda akan Anda peroleh ketika melakukan itu. Ya... Uh, atau selain manfaat juga dampak negatif. Ketika saya tidak melakukan itu, apa bencana atau bahaya yang akan menimpa pada diri saya, baik dalam waktu dekat maupun dalam waktu yang sedikit uh, panjang atau jangka panjang. Ya. Ini ini harus uh, harus kita lakukan ya uh, karena kita. E, ketika sesuatu itu targetnya jelas kita akan lebih semangat kita akan memiliki motivasi yang tinggi untuk mewujudkannya untuk mengejarnya ya dan kata aku yang da dalam kalimat ambak tadi ya apa manfaat bagiku juga bisa diperluas ya tidak hanya aku dalam diri diri saya ya atau diri kita tapi aku di sini bisa kita perluas menjadi istriku atau suamiku, anakku, keluargaku, sahabatku, guru-guruku, ya bangsaku, ya bahkan e, untuk dunia ini, ya untuk semesta yang aku tinggal di dalamnya, ya sehingga ketika anda berbuat mungkin anda tidak ada kepentingan di dalamnya, ya tapi sesuatu yang sedang anda perbuat ini akan memberikan manfaat kepada orang banyak kepada saudara anda kepada bangsa ini misalnya sehingga anda akan semangat melakukannya karena manfaat yang sedemikian besar yang akan didapatkan oleh banyak orang ya. juga sahabat-sahabat ngaos ngaji Abdullah zaman sekarang yang dirahmati oleh Allah subhanahu Wa ta'ala Uh, kita hidup di dunia ini tidak lepas dari hukum, sebab, dan akibat. Setiap yang kita lakukan akan menyebabkan sesuatu yang lain. Baik itu sesuatu itu kita harapkan terjadi atau tidak kita harapkan. Maka untuk mengatasi rasa malas ini, adalah dengan memikirkan akibat dari perbuatan atau sikap malas Ketika Anda malas mandi ya Apa yang akan terjadi akibatnya apa Ketika bagi sahabat-sahabat yang statusnya pelajar ya Ketika Anda malas belajar Ya, kira-kira apa akibat yang akan Anda peroleh di kemudian hari, ya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, ya. Ketika Anda malas-malasan bekerja, Anda bekerja di sebuah instansi, di sebuah perusahaan, ya. Kemudian Anda malas-malas bekerja semaunya Anda bisa prediksi, ya, apa akibat dari sikap Anda itu. Ya. Kemungkinan besar Anda akan diskorsing, akan diberi surat peringatan SP1, SP2 sampai dikeluarkan dari tempat Anda kerja. Ini akibatnya, ya. Atau Anda malas, uh, malas misalnya bersosialisasi, atau Anda malas, memalas makan, malas minum, ya, uh, dan. Contoh-contoh yang lainnya yang cukup banyak yang bisa sahabat-sahabat, teman-teman sendiri buat ya. Kita harus memikirkan akibat dari setiap sikap malas yang kita pilih. Nah, dengan memikirkan akibatnya yang cukup mengerikan itu, maka kita akan kembali semangat ya. Kita akan kembali semangat. Ya, dengan memikirkan apa dampaknya ya yang ada pak, ya akan menimpa diri kita eh, dengan tadi hukum sebab memperhatikan hukum sebab akibat ya dari setiap perbuatan dan juga ambat apa manfaat bagiku tadi maka anda akan melakukan sesuatu dengan motivasi internal atau dengan kesadaran sendiri. Ya. Nah, salah satu juga yang membuat seseorang itu bersikap malas atau semangatnya naik turun adalah ketika motivasinya masih bersifat eksternal. Ketika seseorang melakukan sesuatu karena orang lain. Ya. Nah, ini akan naik turun semangatnya, ya. Tapi, ketika seseorang melakukan sesuatu karena emang dia tahu pentingnya bagi diri dia, dia merasakan sebuah kepuasan, sebuah kebahagiaan. Ketika melakukannya, maka ini akan bertahan cukup kuat, cukup lama, ya. Dan motivasi ini, atau dalam bahasa agama disebut dengan niat, itu sangat menentukan sekali. Kualitas atau hasil pekerjaan seseorang. An Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa bersabda, Inna in manawa bahwa se setiap perbuatan itu ditentukan oleh niatnya. Seseorang itu di bisa dapat kita lihat dari motivasinya dari niatannya. Ya, karena itu penting sekali Sahabat-sahabat ngawas Yang dirahmat oleh Allah Untuk memperbaiki niat Memperbaiki motivasi Ketika Mau melakukan sesuatu Ya, e, Dan ada dua hal Yang perlu e, Dikasih catatan ya, Dikasih garis bawah Antara Perbedaan antara kesadaran dan keterpaksaan dalam melakukan sesuatu. Ya. Keterpaksaan adalah ketika anda melakukan sesuatu karena diperintah oleh pihak lain, oleh bos, oleh atasan, oleh siapapun, ya, yang bukan diri anda. Anda diminta untuk mengerjakan A, B, C. Nah, ketika Anda tidak suka, tapi, ke, karena bos atau orang dekat yang meminta Anda, maka Anda melakukannya namun dengan perasaan terpaksa. Kenapa? Karena pekerjaan itu diperintah, diinstruksikan oleh orang lain. Sementara kesadaran, adalah sama sebetulnya diperintah juga cuma yang memerintahnya adalah diri kita sendiri jadi kalau pemaksaan itu muncul dari diri kita sendiri kita sendiri yang memaksa diri kita maka itu disebut dengan kesadaran melakukan sesuatu dengan sukarela dengan ikhlas Ya. Nah, keterpaksaan adalah ketika kita melakukan sesuatu itu karena faktor eksternal atau diperintah, diinstruksi, didikte oleh pihak lain selain diri kita. Ya, karena itu sangat penting untuk merubah motivasi eksternal menjadi motivasi internal. Mudah-mudahan bermanfaat bagi sahabat-sahabat Ngaos semuanya. Walafu minkum, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.